Ya halo guys, balik lagi bersama saya di channel Astor Ponta Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat malam tergantung anda nontonnya kapan Hari ini saya pengen coba main Apex, Apex uh, apa ya, Call of Duty Ya langsung aja kita mulai di ranked match Battle Royale Oke, sekuatnya 4 FPP Konfirmasi Mulai Call of Duty agak cepet ya Memang ya Kemarin Ya, kemarin PUBG lambat Oke, ini suaranya gedein dulu Iya, nih suaranya gedein dulu. Oke, okay, sudah mulai, guys. Di sini saya cuman tiga orang, ya. Saya cuman punya dua orang di sini. Semakin cepat, semakin bagus. nice kita turun ini agak lambat ya oh disitu turunnya ya. mana sih turunnya tau oh, guys oke mencari senjata dulu Senjata ada dapet apa ini guys, LMG, nice, Carl, XX, Eco Carl apa itu nggak tahu guys, shotgun, di sini ada shotgun guys tinggal nggak tahu mau dipakai buat apa pack level 3 guys oke okay, nice Oke okay, basic shotgun Oke okay guys sudah ada shotgun di sini Oke okay, ada motor jadi kalau zona tinggal relax ya ada shotgun guys ini shotgun bukan sih enggak bukan ada shotgun yang oh, ini ada lagi nih guys ini apa nih oh iya ini aja nih guys ini aja ini lebih nice sip di situ guys hati-hati itu dia Nice, tiada apa ini. Oke, okay, sudah saatnya mungkin ya. Ada mobil, guys. Pakai mobil aja kali ya. Kita ke zona aman. perahu ada yang masih hidup gak ya gak kayaknya udah pada mati nomor satu ngikutin ya udah gak apa-apa let's go kayak cek-cek dulu rutenya ya berarti kita belok kiri ya antara ada jembatan nah itu dia aduh, -aduh susah ini susah Mobil Chevrolet ya, guys ini mobil Chevrolet bukan sih, udah. Ah, untung aja nggak jatuh. Itu aja guys lebih stabil, lebih stabil. Ayo let's go, ini lebih stabil. Nanti ngapain? Ah, tapi kita udah di zona aman guys. Nanti kita cari saja rumah terdekat ya. Jangan-jangan yang ini, jangan yang ini. Kita ke sini, guys. Oke, ke situ gampang, kayaknya. Nah, no. Charlie, per perlengkapan sebanyak-banyaknya, guys. Global tadi ya, Nggak, guys saya nyari sniper yang agak itu apa tuh namanya? Risiko aduh kameranya, sorry guys tadi ada kucing aduh. Ya yeah, sorry guys tadi ada kucing ini ngejatohin kamera, oke okay, udah lanjut shotgun setganya enakan yang ini apa gimana guys Coba yang ini Oh enggak yang ini aja guys Yang ini aja Nah enakan ini guys Oke saatnya kita mencari Ini seharusnya udah aman ya Penandanya dihapus Hati kau, hati guys, dia ada sniper dan shotgun ammo tapi senjatanya bukan itu dia. Oh ini ganti guys, nice. Ini sniper mantap ya. Sama ini ya Ada lagi gak Nice Pintar antum Tapi Ada musuh yang lain gak ya Ada apa Ciko Awas nih Ciko nih hmm. Aduh ada guys Ada musuh kakang Ini dia Mana sih ya di ruangan ya nggak tahu guys di ruangan kayaknya aduh ini nggak bisa dibuka pintunya wah nice sini apa ya bukan perasaan tadi ada yang jalan-jalan di sini oh, kayaknya udah mati Yaudah guys ya udah guys saatnya kita ke zona aman zona aman di sini ada apa ya pasti ke aning guys masih yang base. Guys, guys ada yang turun di situ. Itu deket apa? Oh enggak ini guys. Apakah ini sudah dibuka? Cek dulu. kayak kayaknya udah dibuka. Ini tempat apa ya? Kayaknya tempat buat hidupin teman ini. Kalau nggak salah ada. Oke, okay, let's go kita run. Ini mobil kapan nih? Ada ada musuh kah di sini? Ada dua soal mobilnya. Tar tar, coba ke sana. Coba guys cek cek dulu ada musuh apa enggak ini kayaknya rekan-rekan saya ini masih pada pemula ya. Kok perisainya enggak di charge charge dari tadi? Kayaknya memang masih pada pemula dah. Air drop lagi guys. Airdrop sudah ada yang buka bagaimana gimana ya nice sudah guys ada lagi gak sih guys airdrop pottung kamu musuh gitu Ini musuh pada di mana ya nice itu dia musuhnya How are you guys susahnya, Mungkin karena memang peresai dia ini kan ya, recharge peresai. Oke okay guys, oh itu ada itu tuh apa tuh namanya? Aduh, dia mau turun di mana tuh pesawat? Aduh no, no, no, no, no, no, no, no, Oh itu guys. Oke okay, I'm coming huh? Tadi ada yang lari-lari apa gimana itu ya Enggak tahu. Oke okay, I'm coming Ayo guys harus dapat itu apa tuh Repair apa itu namanya ya Ayo dikit lagi nyampe ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nah itu dia guys Sebelah kiri bodo amat guys Lari dulu guys lari dulu nah ini nih senjatanya nih ini guys bukan bukan ini sniper ya dah saatnya beraksi guys yes, sekali tembak antum kalau mau ngelawan yang bener dong ciko kamu ngapain ciko jangan naik ciko jangan naik ciko ini namanya ciko guys ya kucing guys tuh. ini tadi dia naik-naik ke atas meja nih guys aduh ada yang naik motor kah enggak ada yang naik mobil bentar guys bentar ada musuh Nggak hmm, terlalu loket sih, Ntar guys nah, ada, let's go Waduh dari mana sih mereka semua ini Oh udah mati Waduh Nah itu tuh ini nih oke okay nih Oke okay, ya eh hey, gak kena guys. Ntar guys, ntar ntar. Kena nih palanya nih. Headshot, nice. Headshot guys, oke. Hey, kenapa dah? Sorry guys, sorry tadi ada dikit ini. itu sama kalian dan sisanya saya mau ke sana dulu oke okay, nice ada apa lagi di sini nih ya yes, saya know dan nggak ada yang seru guys di sini apa ini ini guys, hati-hati dia main Doran ini ada apa deh ini? Nice dah, dari atas ini guys, bawah apa atas sih? Ya. Ntar guys, dari ini dah guys, dari bawah. Ntar guys, start tuh dia. Ntar guys, ini orangnya nih, ini. Dua-duanya mati ya yes, Ada lagi guys Nice ya armor repair nice ada 10 sekarang okay. musuhnya mana lagi guys musuhnya gak usah ke musuh guys ikutin aja tuh merah merah tuh ya ke musuh dah ke musuh disini gini gini doang dia ya udah diambil kayaknya sama teman saya itu aduh apa siro apa aduh apaan kenapa itu ada musuh mereka nggak nyadar guys teman-teman saya tidak nyadar kalau ada musuh di situ diem apa nih musuhnya nggak bisa diem ya taruh guys tar, -tar, tar, -tar. keras Nah, Oke, guys, mati dia, guys. Kalau nembakin sini berarti biasanya dia ada ini, guys. Apa namanya ya? Sniper amu. Ya udahlah. ada airdrop lagi guys nice di sini ya di atas apa gimana mana airdropnya Ah oh, itu di airdropnya oke okay, nice airdrop sini airdrop come here airdrop apa ini enggak enggak mau ini mulu guys BTW, ada musuh lain gak ya? Disitu kosong, ah, itu dia, nice, ini deket but, menang, oke guys. Yeay, menang guys, mantap. Tuh, ya, si Roya ya, menang ya. Oke okay guys, menang guys Gak boleh the Syiro Ya, ya, udah gak apa-apa ya. Oke okay guys, hari ini cukup sekian Ya, yeah, jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.